USD CAD bearish waspadai fase koreksi Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD CAD sedang tertahan di bawah area kritis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 Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.26241 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.26440. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212